luput dari pantauan football lovers, timnas sepak bola amputasi untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia di Turki pada Oktober tahun 2022. Salah satu pemain timnas sepak bola amputasi, yakni Muhammad Sidik Bashiri atau yang akrab disapa Bahir tidak pernah menyangka bisa berlaga di ajang sepak bola internasional. Pada Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 lalu, Bahir dan rekan-rekan satu timnya unjuk gigi dalam laga uji coba melawan tim dari komunitas non-disabilitas di Jakarta. Meski berakhir dengan kekalahan, tim yang juga dikenal dengan nama Garuda Inaf ini berhasil menunjukkan keberanian dan daya juang mereka. Itu pula yang menjadi modal utama mereka sampai akhirnya lolos ke piala dunia. Padahal tim yang mereka hadapi sekelas dari Malaysia dan Jepang, yang notabene jauh lebih berpengalaman di ajang internasional. Tetapi, mereka bisa tampil dengan percaya diri, mengalahkan rasa minder setelah selama ini kerap diremehkan dan diabaikan. Sayangnya, sampai saat ini tim Garuda INAF belum mendapat dana dan fasilitas layaknya sebuah timnas. Salah satu pendiri tim Garuda INAF, Rusarmanto Sutomo sempat tak kuasa menahan air mata, Ketika pada pertengahan Maret lalu ia melepas keberangkatan tim Garuda Inaf menuju Bangladesh untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Pelepasan itu terasa begitu sunyi, berbeda dengan pelepasan tim-tim olahraga lainnya ketika hendak mewakili negara dalam ajang olahraga bergengsi. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia itu menyebutkan, sebelum bertolak ke Bangladesh, PSAI sempat Pontang Panting mencari dana. Kondisi tim memang serba terbatas, jauh dari fasilitas yang selayaknya didapatkan oleh sebuah timnas. Keberangkatan ke Bangladesh pun akhirnya terwujud setelah ada bantuan dari sejumlah pihak. Itupun mereka masih harus berutang pada agen perjalanan dan saat ini masih mengumpulkan dana untuk menggantinya. Setelah lolos ke putaran final Piala Dunia, tim Garuda INAF berharap pemerintah bisa memfasilitasi mereka. Apalagi Kementerian Pemuda dan Olahraga turut menargetkan agar Garuda Inaf bisa mencapai 10 besar dalam piala dunia nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.